Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar semuanya Saya doakan semuanya tetap sehat, baik, dan sukses selalu Berjumpa lagi dengan saya di Serba Serbi Channel Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan tabel di Microsoft Excel Langsung saja ya kita mau membuat tabel, misal tabel daftar hadir siswa. Kita buat judulnya dulu. Seperti ini. Ini judulnya. Lalu di sini ada kolom nomor Nama jenis kelamin ini NPSN, dan ini tanda tangan. Nah, setelah teman-teman tulis seperti ini, nah ya ini kan ada. Ini kalau ini kurang kecil, ini ada. Kalau yang kurang besar, ya, untuk menyamakan, untuk membesarkannya, ini teman-teman cukup di blok dulu untuk menyamakan. Seperti itu, lalu ditarik. Nah, sama kalau buat lebaran jadi sama. Nah, sama kalau ini kecil, maka yang bagian di blok kecil semua jadi bisa rapi. Seperti itu, kira-kira nah. besarnya segini. Ini NISN mungkin kecil saja, jenis kelamin pun ini mungkin kecil. Hah, seperti itu tadi ngebloknya dari sini, ya teman-teman. Saya contohkan di sini begini: ini bisa begini, jangan diblok di daerah sini. Kalau teman-teman ngebloknya seperti ini, tidak bisa, hanya satu saja. Bloknya harus dari atas. Panah ada panahnya itu, teman-teman. Teman-teman, blok dari atas ini lalu ditarik di sini. Ini, nah, akhirnya sama. Setelah seperti ini, kita blok lagi. Kita buat garis-garis batasnya. Caranya munculkan di blok dulu, terus klik kanan pilih format sel lalu border ini nah ini ada garis garisnya banyak teman teman bisa pilih misal yang putus putus seperti ini garis dua nah kita pilih yang kecil aja ini outline inset yang dalam kita oke okay. nah sudah jadi setelah itu tinggal bawahnya Di box saja, bawahnya. Nah, seperti ini, sama di kanan format sel. Nah, ini outline set semuanya di oke. Okay. Nah, sudah jadi. Sekarang tinggal menata. Misal, ini di tengah. misal sama, ini di tengah cukup mudah seperti ini lalu teman-teman pilih ini menu ini terus ini juga di tengah nah, kalian di tengah semua jadi rapi terus untuk penomorannya sama seperti yang kemarin hmm. rumusnya kemarin teman-teman ya nah, seperti itu ditengahkan sama center ini menengahkan ya yang ini sama ini dihapus saja dihilangkan aja cuma sampai 10 kita delete dulu nah seperti itu nah untuk yang bila teman-teman ingin memperbesar ini yang lebarnya ini, ini sama dari sini, jangan dari sini ya kalau dari sini nanti nggak bisa dari sini, misal ini dari sini nah. langsung seperti tadi kira-kira nah, segitu ya kan jadi sama lebarnya saat seperti itu teman -teman. nah, sekarang misal ini di globe biar jelas seperti itu terus judulnya ini bagian judul misal seperti ini ditengahkan teman-teman caranya cukup ini kira-kira sampai sini ya ini seperti ini terus di merge ini merge dan center ini teman-teman klik nah akhirnya akhirnya dendang. sama yang bawahnya sama merge dan center kita pisahkan itu kita blok. Nah, jadi nah untuk ini kalau teman-teman misal ingin nah ini kan sama ma ingin ingin di bawah teman-teman, ingin tulisan kelam ini di bawahnya caranya yaitu diklik kanan format sel. Lalu teman-teman bisa pilih alignment ini teman-teman, pilih yang ini, distribute nih. Ini terus di oke, okay. coba diulang lagi. Nah, akhirnya bisa pindah ke bisa tidak itu kepotong lagi. Tengah, selain itu bisa gini ya, teman-teman, bisa ditaruh di sini. terus di kita munculkan sini nah ini tadi Cara yang pertama, kan, ini teman-teman tadi yang distribu tadi. Yang ini. Yang kedua, bisa ini, teman-teman ditaruh di sini kursornya, lalu ditekan Alt sama di Enter. Nah, akan turun seperti ini. Nah, sama, pakai cara jadi bisa dua cara: yang pakai format tadi, sama tombol Alt, ya, teman-teman. Teman-teman, ingat ALT terus di antara ditahan seperti itu. Nah, untuk tanda tangannya, oh misalnya ini kurang satu, teman-teman. Ini tanda tangannya. Nah, untuk menambahkannya ya cukup mudah, tambah sini saja. Klik kanan lagi di format sudah jadi ini untuk kolom tanda tangannya agak kesini nah kalau ini aja. ini biar luas tanda tangannya di lagi jadikan satu nah jadi teman-teman seperti itu Nah, sekarang untuk mengisi, nah ini jadikan satu nih di merge untuk tanda tangan ini juga. Untuk menyamakan ini, ini bisa di copy control C. Nah, sama kontrol C, control V seperti yang kemarin. Jadi sekarang tinggal memberi nomor yang ini, ini sama juga, misalnya nomor satu dan ini seperti itu ini juga sama sama dengan yang sel ini plus satu biar urutkan. plus satu. Nah kalau sudah seperti ini tinggal mengcopy. Ini kontrol C. Nah urutkan teman. Seperti itu. 10 Terus sekarang kita atur kira-kira di mana teman? Di sini ya. Nah di pojok sini berarti yang ini. Ini teman. -teman. Di sini. Nah, akhirnya di tetap, tepi sih, pakaiin teman. Langsung saya di blok. Nah, sudah di sini. Ini untuk kolom tanda tangannya. Mungkin agak diperkecil. Ini fontnya tanda tangannya. Terus ditebalkan. Nah, jadi teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ini ditebal, ini bisa biar uh, bagus kelihatan bagus ataupun diwarna. Ini bisa pakai ini. Misal diwarna nah seperti ini hijau. Terus mungkin lagi ini dibuat tebal di kanan, format di border ini ditebal atau di dua ini kita taruh yang bawah karena ini kita mau yang bawah ini ya ini kan ini gambar dari ini dua kita taruh sini nah ini oke nah akhirnya dua coba kalau yang bawah juga sama biar bagus kasih yang tebal ini taruh di sini sekalian sekalian nah akhirnya tebal yang atas coba dipertebal lagi, atas, atasnya tebal, bawahnya tadi sudah tebel ya, bawahnya coba yang besar, nah bawahnya juga tebel nah seperti itu, tidak aku ya teman-teman, seperti itu, sudah ini sudah, nah, sudah selesai. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Sudah jadi absensinya <tuh> Seperti itu teman-teman, cara pembuatan daftar hadir Yang simpel tinggal mengisi-misi Sekian dulu ya teman-teman, video tutorial dari saya saya akan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah subscribe Ataupun mengikuti channel ini Dukung selalu Serba Serbi Channel dengan cara subscribe, komen, like, dan share ke media sosial teman-teman sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya Salam dari saya, Serba Serbi Channel